Terima kasih KM. Saya sudah divaksin. Oke, okay, Tante. dengan kita mendapatkan vaksin. Jadi pada hari ini ya kita amat berbahagia dengan kehadiran tuan-tuan yang begitu ramai Yang memenuhi ruang ini dan saya dimaklumkan pada hari ini jalan kesehatan eh, daerah papar ramal akan sejumlah 1.000 ya, 1.000 plus vaksin untuk diberikan kepada teman-teman dan saya juga diperhatikan ke lain di tempat ini juga Jalan Kesehatan memberikan 1.000 dos vaksin, jadi pertama untuk demo 2 hari ini di kawasan Bukit. Kita akan berjaya dengan vaksin sejumlah 2.000 orang. Jadi, teman-teman, program-program pada hari ini, teman-teman, sebenarnya diarahkan khas masyarakat dan mengadakan rombongan program outreach ini di mana bantuan dia pada lagi mengunggiri dan nasional tetapi melalui program outreach ini mereka belajar untuk menikmati nik kepada bantuan semua di tempat-tempat untuk mengurangkan bantuan mendapatkan vaksin dia waktu kemudian syuting dan mendapatkan vaksin sama dengan yang ada di BPD okay. terima kasih KGM saya sudah divaksin. vaksin oke bapai, sampai tangan